perhatian orientasi guru ke kedua hari kedepan ini semoga kita diberikan kesehatan diberikan pikiran yang jernih dan kita dapat menampung ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan dua hari kedepan ini teman-teman dan seluruh tamu undangan yang berbahagia perkenankanlah saya selaku moderator acara pada kegiatan ini untuk menyampaikan atau membacakan susunan acara pada hari ini yang pertama adalah pembukaan yang kedua adalah sambutan yang ketiga adalah perkenalan pembagian kelompok dan dinamika kelompok yang keempat penjelasan program GPM PAUD dan yang terakhir adalah penutup insya Allah kegiatan pada hari ini akan kita mulai dari jam 9.30 sampai dengan jam 15.50 Teman-teman yang berbahagia, marilah kita sebelum melakukan kegiatan ini marilah kita buka acara pada hari ini dengan kita membacatkan doa bersama-sama. Semoga kegiatan ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. berdoa selesai Terima kasih kesambutan yang pertama adalah sambutan dari pengurus wilayah Provinsi himpaudi di Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Andrianto Esos Assalamualaikum Pak Dedi. Pak Dedi mohon maaf mic-nya belum di open mic ya Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi sehat? Alhamdulillah sehat bahagia juga. Alhamdulillah. Silakan Pak Dedi untuk memberikan sambutan staf pengarahannya kepada kita semua. Ini ada 40 meter dan 200 mnti di Kabupaten Temanggung. Monggo Pak Dedi. Okay. Terima kasih sebelumnya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat sejahtera untuk kita semuanya yang hari ini dikumpulkan oleh Tuhan kita dalam kondisi yang masih hidup nah itu nikmat yang sering kita lupakan kemudian masih sehat dan yang menarik lagi adalah ditempatkannya kita oleh Tuhan kita untuk uh, berjuang melalui dunia pendidikan yang pada level terawal tetapi sekaligus juga terpenting dan itu menjadi sebuah kesyukuran yang luar biasa yang terhormat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung, yang terhormat Ibu Evi sebagai ketua pengurus daerah Timpau di Kabupaten Temanggung dan juga tim yang luar biasa, yang terhormat Bu Lilis dan juga Bu Lina dan juga teman-teman pengurus wilayah Timpau di Jawa Tengah yang yang taat Eh, apa namanya tak terlupakan adalah saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman semuanya eh, peserta yang Insyaallah hari ini dan beberapa eh, bulan ke depan bahkan saya katakan kita akan mencoba menyiapkan diri untuk siap kita bersaing untuk menjadi guru-guru yang terbaik yang siap menghadapi perubahan yang siap kemudian eh, memberikan uh, sesuatu kontribusi yang terbaik dan akhirnya nanti suatu hal nanti kita meninggalkan anak cucu kita nanti dalam kondisi teman-temanku yang tercintai sayangnya Tuhan uh, kegiatan kita ini adalah sesuatu hal yang merupakan kolaborasi kemitraan antara Himpaudi di wilayah kemudian uh, dengan Yayasan Istolaran oleh Bunda Ibu Mimu kemudian juga dengan pengurus daerah Dinas Pendidikan Kabupaten yang ini tentunya membutuhkan komunikasi yang terbuka komunikasi yang saling menghargai komunikasi yang baik sehingga nanti mengurangi konflik yang ada mengurangi prasangka yang ada yang bisa merusak hati kita untuk itu bapak-ibu yang tercinta sekali lagi niatkan dengan mengucapkan bismillah kita memohon kepada Tuhan kita agar nanti program program ini benar-benar menjadi tonggak perubahan yang signifikan untuk perubahan pembelajaran yang berkualitas, khususnya di Kabupaten Temanggung. Bapak-Ibu, teman-temanku semuanya, yang saya melihat Tuhan, ini merupakan komitmen, karena untuk layanan paud berkualitas, apalagi kalau kita bicara tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif, ini tidaklah mudah. Maka ketika kemudian kita bergabung dalam satu kekuatan, kita fokus yaitu bagaimana memberikan fitrah anak itu Bagaimana hak anak itu terpenuhi dengan baik? Ya, Empat prinsip hak anak itu tidak mudah kalau kita lakukan sendiri. Masih ingat, lagu yang selalu kita nyanyikan dulu: empat prinsip hak anak. Mari kita terapkan kepentingan terbaik untuk semua anak, perkembangan kelangsungan hidup, hargai pendapatnya, non-diskriminasi. Nah, bayangkan! Untuk hak-hak yang demikian itu tidak semudah kalau kita tanpa komitmen. Maka kemudian Himpaudi menjalin berbagai kemitraan dengan Yayasan Solaran, Yasami Pendidikan, dan juga Himpaudi akan menjadi penggerak yang utama nantinya. Ketika pemerintah punya program dulu yang mungkin belum teraksana organisasi penggerak, Himpaudi sejatinya sudah menjadi organisasi penggerak. Ini yang perlu kita syukuri bersama. Kemudian Bapak-Ibu, teman-temanku yang tercinta, yang disayangi Tuhan, diklat guru pendamping muda yang nantinya akan dikelola oleh teman-teman PD dengan bisa fasilitasi oleh Impau di Jawa Tengah ini merupakan pendampingan eh, pelatihan yang berbeda dengan yang pada umumnya. Karena kalau kita diklat berjenjang biasa, pendampingannya tidak selama ini Bapak Ibu, teman-teman. Kita ada mulai dari pendampingan mulai dari mentor, maka mentornya kita perkuat terlebih dahulu. Mentornya kita berikan pemahaman terlebih dahulu. Kita berikan Keterampilan terlebih dahulu, kita berikan juga pengetahuan terlebih dahulu. Nah, ketika kemudian pengetahuan keterampilan sikap ini semakin utuh, semakin holistik kemudian, maka insya Allah nanti dalam upaya memahami perkembangan anak yang holistik itu akan lebih mudah lagi. Tentunya juga kita tahu ada guru kita, guru anak-anak kita itu tidak hanya kita sebagai guru, tetapi juga anak itu punya teman, punya teman sebaya. Itu pun guru mereka, lingkungannya pun adalah guru jadi dari mereka. Maka kemudian harus kita fasasi bermain yang berkualitas, yang tuntas, yang bermakna. Dan itu didukung oleh layanan gizi kesehatan yang memadai. Maka materi dari tingkat dasar ala Kementerian BTK itu kemudian kita tambahkan dengan berbagai macam pendampingan, coaching yang itu tentunya harapannya bisa membuat perubahan itu terjadi secara signifikan. Dan kenapa Bapak-Ibu, teman-teman semuanya, eh, di setiap lembaga itu ada dua. Ini adalah upaya kita. Selama ini kalau kita tahu, kegiatan pelatihan itu biasanya hanya perwakilan semua satu. Tapi begitu kemudian kembali ke, ke sekolahnya sendiri, mereka nggak punya partner untuk saling menasehati, untuk mengingatkan, untuk mencoba dengan benar, dengan kesabaran itu sulit kalau tidak minimal berdua. Itu. Maka kemudian kita buat dalam satu lembaga, ada dua orang yang kemudian akan membuat membuat perubahan kecil dalam kelas-kelasnya, kemudian membuat perubahan-perubahan sedang pada sekolahnya, dan buat perubahan besar pada Kabupaten Temanggung yang kita cintai. Kemudian lagi, Bapak-Ibu yang tercinta, teman-temanku semuanya, selamat belajar, niatkan lurus, ikhlas, jaga kesehatan, karena kemudian di masa pandemi, apalagi pancaroba dan kondisi iklim yang tidak menentu ini, maka kemudian Bapak-Ibu, teman-teman, tenangkan hati kita siapkan dulu dengan baik dan juga Insya Allah kerelaan itulah yang buat kita punya energi dari dalam yang luar biasa yang harapannya nanti bisa memperkuat bahwa upaya perubahan ini bisa dimulai Indonesia berjaya Indonesia maju bisa dimulai dari temanggung maka minta mohon doa kepada Allah Tuhan kita agar semua direstui dengan baik dan semoga apa yang kita lakukan menjadi sesuatu yang luar biasa demikian Bapak Ibu teman-teman semuanya Selamat melakukan kegiatan, belajar bersama, gunakan kemampuan berpikir, ingat ketika dalam proses pembelajaran daring, kekuatannya adalah diadab. Ya. Kenapa adab ditinggikan oleh Tuhan lebih dari ilmu. Setinggi apapun ilmu kita, kalau kemudian tidak menghargai, maka dipastikan ilmu yang kita miliki tidak ada harganya dan tidak bermanfaat. Maka sebagai penuntut ilmu siapkan adab kita, kita kemudian berikan yang terbaik siapkan juga catatan rekaman kalau pro kita juga uh, mulai berpikir karena konsep ciri-ciri belajar yang pertama adalah muncul tanda tanya dalam pikiran kita muncul pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita muncul keinginan tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana ke depan orang yang terbaik adalah yang memikirkan Bagaimana solusi-solusi menghadapi Indonesia yang demikian ini akan semakin baik ketika banyak orang guru yang memikirkan masa depan dengan baik. Dan itu dimulai dengan hari ini, dengan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian kita tindak lanjuti dan mencari tahu, bisa bertanya, bisa membaca, dan sebagainya. Dan harapannya nanti, insya Allah, kita bisa menjadi guru yang terbaik, yaitu guru yang banyak manfaatnya pada sesama. Dan guru itu ciri-cirinya menyenangkan, ya kemudian mencerdaskan, Kemudian juga tuntas dalam pengajaran. Dan semoga guru-guru di Temanggung adalah guru-guru yang merdeka mengajar dan menyiapkan anak-anak mereka dengan merdeka belajar. Terima kasih kekurangannya kami dari PWI Pau di Jawa Tengah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya diada gading yang tak retak itulah kami. Semoga Tuhan kita merintui semua perbuatan baik yang kita lakukan dengan niat baik dan cara baik. Insya Allah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi, kami ucapkan kepada Pak Dedi yang telah memberikan motivasi dan dukungannya kepada kita Semoga ke depannya kita sudah menjadi guru yang menyenangkan, mencerdaskan, dan bisa mentuntaskan Terima kasih Pak Dedi, dan tentunya kami juga masih butuh bimbingannya untuk ke depannya ini ya Pak Deddy ya Ya, teman-teman e, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung. E, ini yang sudah rawo ada Butusi, J, atau Bapak Pak Kadi. Entah. Assalamualaikum, Butusi. Assalamualaikum Mbak Rika. Oh enjir, Bu. Eh, Bapak Kadir sudah ada di sini belum ya Bu eh, Ini biasanya Pak Kadin itu menggunakan Akun dinas pendidikan ini saya cek eh, Apa namanya kok belum menganu belum Muncul suka ini sudah masuk Oh, sesama, oh sudah anjir? masuk mobil. Hati-hati Bapak Matur nuwun kehadirannya Bapak itu melayang suaranya ya Apakah di tempat lain juga sama Iya kayaknya tempat buritan suaranya gurita mohon maaf sinyalnya uh... <tuk> <tuk> <tuk> ya ya Selamat pagi Bapak Agus ya, Selamat pagi <tuk> apa apakah suara saya terdengar terdengar nah, ini saya baru mau call masalahnya apakah... bapak kepada bapak kepala dinas kepada bapak kepala dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan pelatihan orientasi guru pada hari ini bapak Silakan kepada bapak Agus Sujarwo untuk sambutan dan pengarahannya. Ya, terima kasih. Tapi mohon maaf sebelumnya karena saya juga ada acara ke, kegiatan di luar ruangan ini, baru mobile. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati bapak ibu semuanya yang berbahagia. Uh, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dipertemukan di dalam pembelajaran uh, atau kintech untuk pelatihan orientasi guru. Bersama-sama kita melaksanakan kegiatan ini mudah-mudahan senantiasa uh, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu guru semuanya yang berbahagia, wabil khusus kepada rekan-rekan uh, guru dan Mentor dan Menti yang hadir pada kesempatan kali ini sungguh berbahagia sekali kita bisa melaksanakan kembali kegiatan untuk uh, melaksanakan pembinaan uh, bintek bagi uh, guru yang kita laksanakan nanti selama berjenjang selama kurang lebih 4 sampai lima bulan mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa kita diberikan apa ya. Kemudahan lah, kemudahan dan kita semuanya baik mentor maupun menti nanti bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Uh, saya rasa untuk hari ini kita orientasi ya uh, untuk orientasi guru uh, kita nanti uh, bisa ketemu saling sharing Bapak-Ibu -Bapak sekalian, karena dua hari ini kita untuk kegiatan apa ini uh, uh, orientasi ini dan. Oh, sepertinya teman-teman mentor dan menti eh, ini sudah tidak asing nanti di pertemuan hari kedua karena materinya adalah eh, tentang steam dan Luspat. jadi eh, ini materi yang yang yang apa sudah tidak asing karena kita sudah sering kali melaksanakan fintech eh, peningkatan kompetensi guru menuju pendidikan revolusi industri 4.0 yang salah satu materinya adalah tentang STEM dan LUSPAD. Mudah-mudahan nanti di dalam orientasi ini bapak Ibu semuanya bisa lebih berkomunikasi aktif, bisa sharing pengalaman ketika kita kemarin melaksanakan pembelajaran STEM dan LUSPAD sehingga Harapan saya nanti di orientasi ini baik mentor dan menti bisa uh, uh, lebih berkomunikasi secara interaktif dan membagi kelompok dengan baik-baiknya, sehingga kegiatan yang akan kita mulai hari Senin untuk pembelajaran, kalau kita lihat jadwalnya adalah uh, hampir ke arah pembelajaran apa yang AI, about listing integratif ini bisa benar-benar e, kita laksanakan dengan efektif dan sebaik-baiknya. Tentunya kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung, seperti yang sudah kami sampaikan pada saat e, Bintek Bagi Mentor, sangat mendukung kegiatan ini, karena ini untuk meningkatkan kompetensi sekaligus untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, utamanya pendidikan PAUD di Kabupaten Temanggung. Demikian yang bisa kami sampaikan, bahwa ibu semuanya, eh, selamat mengikuti kegiatan orientasi bagi Bapak-Ibu guru, bagi guru da di eh, Kabupaten Temanggung. Mudah-mudahan senantiasa Allah SWT melindungi langkah kita semuanya. Eh, dan Hmm. akhirnya dengan mengucap uh, bismillahirrahmanirrahim khususnya bagi mentor dan menti pada pagi hari ini hari uh, Jumat tanggal 18 Maret 2022 secara resmi saya buka demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung yang telah memberikan uh, sambutan sekaligus pengarahan dan juga membuka acara kegiatan pada hari ini. Beliau sangat uh, memberikan semangat kepada kita semua hmm. seperti kemarin di uh, kegiatan mentor juga selalu mengikuti kegiatan dan mendampingi kita. Terima kasih Bapak sekali lagi. Terima kasih Pak. Nggih, ini sama Bapak, atau, terima kasih teman-teman semuanya. Untuk acara selanjutnya adalah acara kegiatan POG 1 ini yang akan diisi oleh pengurus wilayah Himpodi Provinsi Jawa Tengah yang akan diisi oleh Ibu Lilis dan Ibu Lina je Bu Evi harus G, ya ya uh, Bu Lilis selamat pagi Assalamualaikum Bu Lilis mohon Lilis maaf mikir belum dibuka, dibuka. Uh, Bu Evi dan teman-teman mohon izin uh, saya harus ke ruang sebelah lagi ada kegiatan, jadi mohon maaf semoga eh. lancar semuanya teman-teman okay. ya, sukses selalu. Ya. Ya. Terima kasih kepada Mas Aron Pak Deddy. Mas Aron, gini, ya. Parang Makasih, Bali. Terima kasih Pak Deddy. Kita ya. dia teman-teman. Mas Aron. Pak Deddy ya. mau ke Kebumen Bu. Teh. Sorry ya, Bisa maaf. Bisa oh, tana -tana ini dari Sleman, ya. Oh, oh, dia ini oh iya, <laughs> oh, iya <laughs> <di> nanti <laughs> jalan satu. Okay. Yeah, waalaikumsalam. waalaikumsalam. Oh, okay. Okay, okay. Assalamualaikum, Bu Lilis dan Bu Lina. Waalaikumsalam. Terima kasih, Selamat siang. Alhamdulillah baik. Bujan apa enggak ini? semanggu uh, Panas, Bun, panas. Oh, Alhamdulillah panas. cerah. Masyaallah. allah. wis. <laughs> Saya di sini krimis. Nih, mari tadi cuacaan so, besar enggak ya mau doanya dokumen ada yang banjir sebagian ini Gaya. jadi harus siaga terus tapi keren kok banjir tetap jalan pulau ya oh iya <laughs> banjir dikelatan tetap jalan baik kita mulai aja ya oke okay. silakan Bu dan Bulina untuk uh, memberikan seluruh kegiatannya kami serahkan ke Bu dan Bu Lilina oke okay. Sekarang, saya share, share. Screen dulu, sudah terlihat, Pak. Belum, sebelumnya boleh dan Bulina Nasya live dulu, ya. Oh, jadi iya, iya, Pak, motor ontel apa? Iya, gerakan. Iya, maturun, Pak terus, jangan terus terus. Nama, nama, nama, nama, nama, nama, Bapak Adin temanggung luar biasa ya. Dia di mana pun berada mm. tetap ngomong mm. bahasa Way, masyaallah, friend. Jadi pinjam sopo sih? Sopo? Pinjam keluar siapa kok susah. Nah nih jenengnya wis bulat. Noh perapa ini ya. Nah, ini ini ini yang justru kita mau awalikan dari sini ya, Bulina. Jadi di dinamika kelompok tuh kami <tuk> sebenarnya betul, betul. kami berdua ini hanya apa? Ngawal teman-teman. Jadi kita mau seperti apa sih ini model Yang mungkin kalau teman-teman yang sudah dari kayak kelas kelompoknya benar di kebunan ini udah katam udah dua kali ikut pelatihan model tolaran gini <tuk> ya, udah katam jadinya. Tapi teman-teman-teman kan baru kali ini. Ini uh, sebentar ya, sebentar saya, ya, sebentar, ya. Sebentar, ini sebentar ya, mau gue si lanjut. Enggak. Ya. Ya. karena kita, uh, bentar saya, saya mau mengundang ini Ayah Fajar dulu. Fajar. Halo Bunda. Silakan dijelaskan nama. Aku sengaja enggak ngasih tahu biar Pak Fajar tolong di spotlight Pak Fajar kode nama. Oke. Okay. <laughs> Ini biar teman-teman nggak salah lagi dan Senin sudah mulai kan Pak ngaruhnya di bor Jadi kalau teman-teman-teman oh, iya. itu nanti salah kode namanya dan nomor itu nanti saat panitia mau memindahkan teman-teman ke breakout room yang rencananya berapa pak Wajar? 20 ya? 20 borenghe. Okay. 20 bor itu nanti akan kesulitan kalau harus digendong satu-satu sama Pak Fajar, kasih Pak Fajar udah kurus kayak gitu surgendo-gendong ya Pak Wajar ya? <tuh. tuh>. Silakan <tuh>. Pak Wongo. sampaikan ke teman-teman. Muka kalau mau share share screen atau apa boleh catat stop dulu. Sudah, sebentar, tak buka ini dulu. Ya jadi biar teman-teman tahu jangan sampai salah nomornya mana yang mentor mana yang peserta. Jangan bisa kalau nggak saya bantu saya punya daftarnya itu juga. Jangan minta Bentar, digendong, ya. jangan minta digendong sama Pak Fajar, teman-teman. Karena banyak dua 20, peserta, ada breakout roomnya dua puluh. Jadi mulai dari hari ini sudah harus membiasakan ya Pak Fajar ya. Betul. Nah ini ya. Pak Fajar digedein Pak, biar bisa. Oke okay, sebentar. Iya. Nah, ini Pak Fajar akan menjelaskan tentang uh, coding nama dan manfaatnya. Kenapa kok harus nggak boleh gak boleh diganti? Ya, pak ya hari ini enggak ada ganti lagi ya Pak ya? Enggak ada, sudah fix. Kita okay, sudah fix. selesaikan kemarin. Oke okay, ya. Munggu, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Bu Lilis, atas waktunya. Baik, teman-teman semua, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lilis tentang pengkodean, apa coding nama masing-masing, ada menti, ada mentor, ada supervisor, ada pengamat. Ya, seperti yang kemarin sudah kita coba bersama juga ketika gladi. Ya, silakan untuk teman-teman. Apa, kenapa kita butuh coding ini? Karena sekali lagi ini akan masuk ke sistem ya. Bahwa sebagai gambaran, sebagai, sebagai contoh, kemarin kita terdapat ada berbagai masalah, ada apa ada pergantian peserta, yaitu ternyata sebelumnya oke okay, sebelumnya coding itu sudah jadi. Kemudian ternyata seiring perjalanan waktu, ternyata ada beberapa teman yang berhalangan sehingga harus digantikan dengan apa, teman yang lain. Dan waktu itu teman-teman yang kemarin sudah mempunyai coding itu sudah mengisi baseline, sudah mengisi pendaftaran dan segala macamnya sehingga ternyata kemarin ada evaluasi. Atas nama ini codingnya berbeda. Kemarin ada, ada menti yang bukan kode mentor, ada mentor yang salah memasukkan kode menti dan seterusnya. Karena memang kode-kode ini, coding koding ini sudah masuk ke sistem ya teman-teman. Jadi silakan untuk apa kode masing-masing untuk -masing bisa dihafalkan untuk kode menti adalah TMGG ya TMGG itu G-nya guru G. kemudian yang mentor itu ada TMGM TMGM itu nanti untuk mentor kemudian ada supervisor yaitu TMGS diikuti dengan nomor urutnya di sini sudah saya share screen kemudian yang terakhir ada pengamat itu TMGP ya diikuti dengan nomor urut baik tuh. selanjutnya silakan nanti uh, setelah ini terbentuk seperti ini silakan teman-teman untuk bisa sekali lagi mencatat menghafalkan karena kode-kode ini nanti juga akan berkaitan dengan apa teman-teman uh, masuk di bor nanti tadi disampaikan sama bulilis bahwa kita nanti kedepannya akan ada 20 puluh bor nah ini untuk bor bulilis nanti kita selain coding yang sudah ditentukan hari ini yaitu rename hari ini adalah coding kemudian nama peserta nah nanti di bor nanti kita akan tambahkan kode bornya ya kode bornya nanti di depan coding ada nama kita ada bor 1-20 nah nanti teman-teman membuat apa membuat dari name di bornya nanti ketika mau masuk ke bor harus merubah rename menjadi kode bor misal satu kemudian underscore coding underscore namanya Begitu Bunda Lilis yang bisa ya. saya sampaikan. Ada pertanyaan enggak di, dari teman-teman? Ya. Ada yang masih belum paham atau apa gitu karena ini nanti yang bisa membantu menghafalkan hanya mentornya nih ya, Pak ya. Iya. <laughs> mentor menghafalkan nama anak-anaknya. Betul, silakan nantinya. untuk mentor hmm. bisa menghafalkan. Bisa dicatat itu ya. ada pertanyaan enggak dari teman-teman? Ini sampai nanti nyusun tugas dan segala macam nomornya loh. sama ini lah Pak, ya. Nggih, ya sampai di semuanya itu kita pakainya nomor oke okay. jadi kalau ada teman-teman yang belum paham silahkan mau ada ditanyakan apa mumpung masih Pak Fajar nanti pas mau ini pindah aduh nomorku berapa gitu. Pak Fajar nggendong orang 200 peyok ya Pak ya <laughs> <tuk> ada pertanyaan dari teman-teman atau sudah paham semua bapak ibu yang di room zoom ini Pak Fajar coba dicek ada yang, masih salah nggak nih penulisannya teman -teman yang teman-teman di Kabupaten okay. ini? Siap, yep. saya coba. cek. Ini Pak Fajar, sekalian ini, sekalian kita tes ya. Apakah masih ada yang uh, belum pas nulisnya? Nanti ini sangat berpengaruh untuk Pak uh, itu uh, tugas-tugas teman-teman juga. Guru ini juga saya sambil buka nih. Okay. Uh -huh mentor ada Bunda Febrianti Wijayaning itu belum pakai kode Febrianti, nah oke okay, ayo oh, oh, ada yang belum pakai tuh saya langsung coba latihan diri nih coba nanti hari ya, disana udah otomatis ya yuk Bunda Febri kasih kode nomornya berapa cara nyari rename ya. tahu kan bun ya coba dipandu pak macan ya selain bu febri wijayaningrum ada bu indah anggre ini satu delapan ini silakan untuk bisa diganti silakan bisa diklik kalau pakai laptop teman-teman bisa diklik titik tiganya titik tiga, tiga di ya titik tiga nanti di bagian bawah ada tulisan rename silakan Oke. bisa dirinya kalau di Hp di teman-teman bisa cek -more. di timor ya timor itu nanti ketika diklik nanti ada pilihan untuk rename. Ussity Rahma belum rename. Bunda Indah Anggraini. Bunda Indah Anggraini. Nah, Cinta Zitna. Hari, hari ini kita cek cek semua nih. Ya siap mulai list, cek ini karena Dayang spotlight ini bu, ya, ya. Rwini. Rwini, ya. Di di klik, bu Saruni, bu Saruni, bu Saruni, tiket bu, rinem. untuk rinemnya, titik okay. tiga, di, P3, di klik. kok malah tindak-tindak besar ini codingnya koding terbalik oh iya TMG nya di depan baru namanya besar ini cek lagi Bu Sri yulianti sudah oke okay. Namanya Ibu belum, cuman kode tak tuh oh iya. Namanya nama. belum Ibu. Nggih. Nggih. Oke, 120 ditambah. Tak itu ya. Ora Itu mohon di-anul 143, Manggung 143 juga atas nama siapa ya? cek lagi scroll ke bawah ada TM 143 atas nama siapa nggih? Itu baru kodingnya saja namanya belum ada. Kunda lilis micnya, gisi okay, saya, barusan mutol. Saya, saya, saya memang belum mengonkan. Oke gitu. deh. Oh uh, oke. Okay. Siapa lagi yang belum? Oh, Bulistianningse. Tuh Pak, Pak Fajar di spotlight nih kan Bulistianningse belum. Oke. Okay. Gak bisa Sama spotlight yang... off kamera soalnya. Oh, oh oh, I see. Sama yang ini ya TMGG 143 TNGG 143 143 atas nama ya bantu 143 ya ya eh hari nih Yudhistira Horizon siapa di Yudhistira Horizon oke okay. yang ibu listian nomornya hai, hai, hai, hai, hai, hai, 101 hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, boleh hai, ya ya ini yang K Hanik Kusuma Astuti. Jadi pintar keduli juga siapa tuh Pak? Eko Yuliati ya pun Eko ya, itu kan Yuliati itu. itu ya. Eko Yuliati kedua. Itu adalah TTMGG 109. Si. Winar C. Yesi Anjar Pelan. Anjar Pelan dari Siapa, Bro? ternyata punya yang belum nih ya, oke, pak Fajar sama yang itu belum satu-satu ini juga belum nah silahkan Pak Fajar <laughs> oke oke oke kasihan Pak Fajar mendingan sekarang Pak daripada besok pas Betul. Mulai, Pak ya, oh sambil dibuka gede gitu. ya sambil saya buka Pak oke okay. Anik kusum masuti 152 Pak wajar mana atau saya nggak lihat malahan 152 oke okay. 152 ya yang ya ini KB pintar kedua itu Eko KB Yuliati lihat 100 tadi itu saya udah ngetik mau nanti itu tubuh kedua itu pilih Eko Yuliani nomornya belum ada ya Teruk Eko Yuliati? ya Eko Yuliaty TMBG 109 Pak Fai oke okay. 109 ya ya <laughs> yeah. Buromi itu ada lagi Siti Wahyuneng siapa, Rom. siapa Siti pak? Wahyuneng Rom siapa, pak? Siti Siti ya. Wah <tuh>. gimana itu Jesi Anjar dari untuk Yes Yes Anjar Yessi Anjar pulang dari 170 Pak Seratus tujuh puluh. kok kok terbalik nih Terus ada lagi tuh tujuh Keranggan Anissa Setiawati. Entah Setiawati ya Pak, yang tadi yes. belum ketemu saya. Teman-teman oh. mungkin bisa sambil buka yang di grup itu sudah ada ya. Yes. Jadi teman-teman bisa bantu <tuh> uh, yeah, yeah. untuk mengingat-ingat kodingnya. Hari <tuh> ini. Ya, yang besar ini coba. Karwin, ya. itu PMGG harusnya kali ya. Ya, TMGG G G, M baru T M G G. M G G, yuk konnanti kacernya. Oh, Sarwin, Iqbal, Iqbal, Iqbal, Iqbal, Iqbal, Iqbal, Iqbal, ya Iqbal, apa besar ini, ini satu, satu pasar ini sudah kok betul juga ada yang angka-angka ini yang oh, 726 iya, ya. Ya. Pak Fajar mumet meteh. ini besar ini sudah uh, Jadi, untuk peningnya itu, itu. itu. mana Bunda ada yang tanya ya silakan yang mau bertanya saya yang tanya Maaf untuk rename-nya itu di pengaturan yang sebelah mana? Soalnya sudah saya dari kemarin, kok belum muncul. Oh ya, yeah. ibu pakai HP apa pakai laptop? Ini biasa sudah bagus kok. Sekarang udah benar nomornya sudah di. Dengan kode. Yes. -nya nah, sudah. Ya, kan, rename-nya sudah sudah. Saya muncul di situ. Sudah, sudah. sudah. sudah. Bu. Oh, terima kasih. Sama-sama, Bunda. Ada yang hanya nomor tadi kayak ya. Ini siapa ya? Iya, polilis itu ada yang nomor 972687. Siapa kui? Aku ramutul lu ini. Iya, <tum> kalau yang pakai HP gimana rename ya? Ah. Uh. Di HP oh, itu yeah. ada di balap bawah ada tulisan mor tuh titik tiga yeah. Coba yeah, mornya di klik, mornya di klik. Yeah, ada rename nggak? Ada rename di situ? Enggak ada. Ya yeah. kalau hmm. tidak ada silahkan klik partisipan, bunda. Oh yeah. iya partisipan. Partisipan diklik terus klik nama panjenengan. Adanya cuma chat, meeting setting sama disconnect audio. Klik partisipan enggak ada partisipan oke setelah morgun dengan pakai HP ya iya ya partisipan itu ada di sebelah share antara share dan mor. TMGG Latifah minta-minta tolong lo itu nomor berapa panjenengan ya Bunda ya itu kan ada angkanya TMGG Latifah itu ada angkanya silahkan ditambah angkanya Bu Purami ikut mendeli daftar Ya ya pun Latifah 197 Bunda Latifah tinggal ngasih angka saja berapa? satu sembilan tujuh. ya teman-teman ya saya jadikan koos sambil minta tolong kontrol ya. yang bocor. oke. Okay. febriyanti v cayening ya ya ya sebentar mak. Masih belum ketemu, siapa, ya. pak? ketemu ini ada yang masih yang pak Tarso ini, Pak, Kurang tahu ini nomor, nomor, nomor, saja nomor, Pak Tarso nomor, nomor, buromi yang nomor, 8, 97, oh, ya. sebentar, sebentar. Tahu itu loh nomor, nomor, nomor, nomor, nomor, nomor, nomor, nomor, nomor, nomor, nomor, nomor, nomor, nomor, nomor, mungkin siapa? nomor, HP ya. nomor, Anissa Setiawati itu TMG ya iya nomor sama ini bu Anissa Setiawati itu Anissa... TMG 181 Anissa Sampun tahu berarti Pak Tarso belum apa belum dianu masih ada depannya masih tujuh underscore keranggan Anissa Setiawati masih, Iya <tuh> Ya silakan teman-teman bisa on cam ya. Yang masih off ini, yang terutama yang masih rename-nya masih belum diubah silakan untuk bisa on cam. Oh kayak bu Derinzu itu juga <gifat> nomornya kebalik. Derin. Itu 06. Oh iya angge. Okay. 06. 06 TMGG 059 itu yang bener mana? Oh 06 mungkin kode bor ya? Ya, depannya ada udah-udah oh, udah ada yang, yang ngasih. Oke, nggak apa-apa. penting MPG ini bener ya. Daripada okay. nanti besok lupa. Oke, okay. ya, ada lagi yang kurangkah? Yang nomor nih, gimana nih tadi? Nih, sembilan tujuh, Oh ya, ini. Oh, ini udah keluar sekarang. Kas, udah keluar ada. sekarang. Okay. Ya, ya, ya, ya. Oke, okay, ya. Jadi sinyal mungkin. Oke, okay. sudah semua. kah sekarang Bu Siti Wahyuning. Oke. Bu Siti Wahyu Nengrum Siti Wahyu Neng Oh iya Bu Siti Wahyu saya like Susi Puji Lestari belum rinim ya. Susi Puji Lestari Susi Puji Lestari Suko itu lho Pak Fajar saya belum rinim Oke okay, sudah sudah nomor berapa sudah bu, punya saya. Siti Wanyingro belum tuh? Siti Wanyingro belum. Kodenya belum bu. belum. Kodenya berapa? Punya saya sudah bu, belum. Siapa bu? Ini mumpung masih ada waktu kok nggak apa-apa teman-teman kita latihan rename. Ternyata saat penggawaian DW, ya? Nah? Ya, boleh. Bunda Susi Puji Lestari, apakah ber ber mendengar suara kami, Bunda? Susi Puji bunda? Lestari Suko. tmgg 194. Oh. Ini mau digantikan panitia atau yang bersangkutan ganti sendiri nih, Bang Panitia sekarang ganti, besok teman-teman ya. harus ingat dicatat. Yeah, saat saya saat saya ganti saat, saat ini. tolong, Bu Susi mendengar suara kami, Kak. Susi puji, Bu Susi puji sudah saya ganti. Oke, baik. Terima kasih, <tihan> <tihan> ya. <tihan> Tri Imawati. Eh, Tujuan Reskot Rangga Nani Sastia ini. Anissa. Ya, yeah. yang tujuh underscore keranggan. Oh, Anissa. Yeah. Bu. Oh. Anissa Setiawati. Oh, ya? Penting. Ada sesuatu yang mati. TMGK 181 oke sudah semuanya kayaknya ya TMGK 184 hmm satu, delapan, empat, eh, nama empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, suaranya ini sinyalnya kelihatan so enggak ini, enggak support. Iya. Sinyalnya itu. Sinyalnya Bu, sinyal. Jadi kayaknya sudah semua cek, cek, cek, ya? sudah semua, Bu. Okay, Oke, ya. Semua. Baik. Sip. Okay. Baik. Oke okay, uh, teman-teman ini tadi pembelajaran bahwa ternyata untuk hanya untuk uh, rename dan itu pun membutuhkan banyak waktu nah, jadi saya minta uh, teman-teman benar-benar hafal dan tahu ada karena ya caranya menuliskan kode nama sehingga nanti tidak menghambat pas uh, kita mulai pelatihan ya teman-teman ya Mentor-mentor bisa membantu mencatat nomornya menti dan nanti bisa mungkin bantu juga untuk mengingatkan ya Oke jadi kalau di fitur Zoom kan teman-teman ada speaker tuh nah ini terkait dengan tadi usahakan saat tidak pengen berbicara atau bertanya itu selalu speaker dalam keadaan mute atau disilang teman-teman bisa meng sendiri sepertinya tinggal disilang silangnya ada beberapa yang juga enggak bisa di mute dari host ya pak ya Pak Fajar iya Bu Oke. kenapa kok bisa gitu Pak ya beberapa nggak usah di sama itu kayak Tos. Pak Tarso tadi ini ya. saya coba unmute nggak bisa karena sedang jaringannya sedang nggak stabil gitu oh gitu bisa, ya mm -hmm. Oke, bisa, jadi teman-teman nah, menghindari kebocoran seperti ini barusan ini usahakan selalu bisa dalam keadaan mute kecuali mau bertanya ke narasumber nah lalu ada kalau misalnya sinyalnya jelek kepaksanya jelek sekali itu gambar videonya bisa disilang ya kalau itu sinyalnya jelek izin untuk off script apa off videonya ya, boleh. Nah, itu coba yang bocor tuh bisa enggak untuk menutup mic-nya latihan ini ya Soalnya kalau apa harus tergantung pada panitia nanti Pak Fajar 200 orang harus cari 200 bu pusing itu yeah. <laughs> jadi teman-teman tolong ya usahakan terus eh uh, mungkin nanti saat pelatihan harus segera akan minta teman-teman menjawabnya via chat coba latihan ini bisa nggak ada latihan apa ketik di chat bisa enggak kita latihan ya, Pak Fajar Oke okay. coba latihan uh, ngetik di chat. Bunda Lilis ya yeah. kalau misal kita kunci saja dari sini di unmute dari panitia gitu, gimana kira-kira? Kalau terpaksa ya begitu Pak. Gitu ya. Nah nanti biar narasumber okay. Pak, ya uh, unmute, kayaknya tempatnya Bisa Pak kalau nanti itu paling cepat, mau begitu sih. Oke. Okay. Terlalu cepat ya. Coba saya pengen teman-teman latihan nulis di chat. Ya silakan teman-teman untuk latihan nulis. Minta buka dulu chatnya. Oh belum dibuka. Oke, okay, Oke okay, <laughs> sudah. Tesan, Pak, tadi mau ngechat ngechat kok nggak okay, bisa. Oke sekarang sudah bisa. <laughs> Oke, okay. maaf ya Pak Fajar tuh pusing banyak sekali tadi di kindling-kindling berarti ke sekarang kecapean tuh. Coba latihan ngetik di chat. Oke. Okay. Oke okay. ya. Yeah. Oke okay, bisa, bisa semua oke sekarang sudah mulai bisa sekarang coba sekalian latihan ngasih reaction misalnya resen dulu ya baru di ini baru nanti uh, bertanya resen cara depie coba sekarang kasih tanda resen silahkan teman-teman eh -teman. uh, ya tuh mulai ya bisa raise hand. ya ya resen itu, itu semuanya silahkan ya semua latihan ya. biar bisa cepat terkadang kayak eh, saya eh, saya kalau pas ngajar, ayo lima tercepat kan buru-buru, gitu aja karena nanti dicatat sama ini apa mentornya akan mencatat uh, teman-teman reshenya di di ini bukan di chat ya resennya di di reaction ada menu hand, di reaction kan saya tadi Reset bilang virtual bukan ya. di chat ya seperti kemarin teman-teman mencoba ya ya yang lain silahkan segera raise hand. 83, ya, 86, terus terus. Pokoknya harus bisa semua. Oke. Okay. Sekarang kalau bisa Resen bisa turunkan enggak Resennya? Ya, kita turunkan oke okay, berhasil pandu satu persatu nih ya hmm. oke okay. kalau yang untuk uh, share screen nanti akan dibantu oleh mentornya ya lepas uh, kita minta untuk biasanya kan ada diskusi kelompok diskusi kelompok lalu nanti kita akan minta Oke okay, silahkan Tuh, silakan untuk apa paparan bisa harus share screen nanti dibantu oleh mentornya Pak Fajar udah pertanyaan tuh kayak tadi tuh kalau apa tuh saya sempat baca di nah, yang, yang background backgroundnya muka nggak kelihatan kenapa Pak Fajar cara menampilkan wajah sendiri ini kok kemarin tiba-tiba hilang hanya tampil backgroundnya saja Oh ya seperti yang kemarin sudah saya sampaikan untuk masalah seperti ini bagaimana kok bisa hanya backgroundnya saja wajahnya hilang itu satu yang paling penting Menjadi faktor utamanya adalah sinyal Ketidakstabilan sinyal itu di situ Dan makanya teman-teman Diusahakan ketika sudah menggunakan Virtual background benar-benar sinyalnya Jaringannya stabil Tapi wajahnya bisa kelihatan Dengan bagus Mas nah, Lipang Dijemput Yang dicemput siapa bocor. itu Bocor Nah itu langsung silang ini sering terjadi, loh. Teman -teman. Ya, sebenarnya harusnya bisa gitu sendiri sih. Yang masih rise hand, mungkin bisa diturunkan, menurunkan sekarang ini. Yeah. nanti, Bu, yeah. kecapean nanti ya. Pak Fajar bisa nggak Pak, latihan dibuka beberapa breakout? Teman-teman bisa ke breakout ya? Yeah. Kan? Yeah. Yeah, ya, Teman-teman ingat ya, nomor uh, bornya kemarin kita sudah latihan sih, Bu Lilis jadi ini biasa latihan cuma sekali kurang cukup bu. iya betul kemarin maaf Pak Fajar dirimu. ini dicat, okay, di chat di chat ada yang tanya ini dijelasin untuk masuk ke Bora. mungkin lupa kemarin nah toh? oh <laughs> ya Saya bilang juga gimana <laughs> kemarin <laughs> sudah dijelaskan Mbak papa ya okay. jelaskan lagi break out oke okay, berarti ini sekalian saja coding borok aja ya bu beli ya sekalian sekalian nah, oke okay, Nah, silakan teman-teman untuk sekalian di lagi kita gunakan untuk apa urutnya ditambahkan di namanya di kalau nama, tadi ya kalau tadi hanya coding terus kemudian nama sekarang di depannya ditambahkan ya kemarin kita sudah belajar untuk nomor out. urut 1-10 kode berikutnya satu ya 11-20 kode kode berikutnya dua dan seterusnya Ayo, coba bisa anak teman-teman Terus langsung latihan terbang ke breakout room. Oke. Okay. Ini Eri ini mentor ikut nggak nih Pak? Ya. Ikut ya? Ikut. Jadi ya, nanti berulis. nanti kalau apa sudah terbang ke breakout pastikan para mentor anak-anaknya ada di situ semua. Ya. Yeah. Oke. Okay. Mentornya ngecek begitu ya, berarti hmm, si anak-anaknya hmm. ikut apa enggak gitu ya? Ya, yeah, ya. Yeah. Karena yang bisa ngecek justru mentornya beli saya share ya oke silakan saya tak stop dulu Pak oke nah, ya kode burung nah sudah diberi ya nah, itu. Ya, teman ini teman yang kemarin kita dan mulai catat ya. Mm -hmm. gitu udah Kita di... kemarin belajar bersama. Silahkan nanti... di depan coding untuk diberikan nomor urut bernya. Ya, ini bor 1, nomor urut 1-10. Bor 2, nomor urut 11-20. 3, 21-30. 4, nomor 31-40. 5, 41-50. Bor 6, 51-60 bor 761-70 dan seterusnya ya setiap satu bor isinya 10, 10 ya 10 menti sama dua mentor ment dua mentor satu, satu pengamat perturis. satu supervisor begitu iya, ya Bu ya iya. betul ya Iya ini mentornya jangan keliru terbangnya kebur mana ya, untuk mentor silakan dihafalkan anak-anak eh, anak. <ksatz> mentinya anggotanya silakan untuk bisa dicatat nanti bisa diingatkan anggotanya nantinya harus masuk bor mana cara masuk Kak, biar gimana cara menggandiri ini menambah kode bur gimana Pak Fajar? Oke, okay. sabar ya Pak nanti <laughs> <Okay>. <laughs> ya silakan teman-teman di namanya di rename yang untuk ditambahkan kode bor terlebih dahulu nah nanti setelah tersusun seperti ini kode bor misal satu kemudian TMGK 01 kemudian namanya nanti bor akan saya buat nanti ada 20 bor ya silakan teman-teman masuk pilih nomor bornya nanti di situ ada nomor kurnya silahkan untuk bisa join di portal tersebut kalau satu nah. saya masuk ke satu dua masuk kedua dan seterusnya caranya sama seperti tadi klik yang titik tiga di, ya. di tampilan teman-teman lebih rename tinggal tambahkan angka apa, breakout roomnya ya ini teman-teman juga bisa melihat data yang sudah kami share di grup ya jadi itu kan sudah sudah terlihat nomor urutnya ya. Mungkin nanti saya belum ya bisa dikirim ulang mungkin Pak Fajar. Ya. Silakan dicatat teman-teman sayang, <laughs> dicatat di buku biar tidak lupa. Yang masih raise hand, apa nggak capek? Diturunkan Bu. Coba. <laughs> <aja>. <laughs> Besok ada tepuk tangan virtual juga ya nanti. Oh iya. Mas boleh diskusi, boleh minta tepuk tangan virtual atau jempol virtual lah itu teman-teman yeah. bisa. Yeah. Tadi beberapa udah bisa tepuk tangan virtual ketika Pak Kadin buka. ya Oh iya, alhamdulillah. Gitu. Saya malah tepuk tangannya sungguhan, ya, bu. Gimana ini? <laughs> bu Winarsih ini kok belum rename ya? Nah Saya ini kemarin pendataan ini aja sudah sak Dewi nih Bu Lilis Betul. Sampai sih. saya sama Pak Ahmad bolak-balik. Ini kenapa kok ganti-ganti? <laughs> Sampai tipeknya Pak Fajar itu habis ya, Bu. Kulaan sek, kulaan Pak Fajar. Saya juga lihat ya ampun ganti lagi. Bocor-bocor <laughs> raya bocor. latihan di silang naiknya. nih kayaknya sepele latihan seperti ini tapi ternyata betul-betul menguras waktu nih. Bunda, maaf mau tanya untuk formnya sa sampai 6 apa sampai 7 ya? Tadi. sampai 20. Beres sampai 20, Ibu. Ini Bu Winarsih itu masih left hand juga, belum rename. Saya sambil ngeliat. mau bertanya apa nanti kecapean kalau Desen terus? Ya apa-apa nanti ada yang mijitin nggak? <laughs> bocor, bocor, silang, bocor. Bentar, uh, Bu. Purina kepentel, WiFi-nya mati. Baiklah, hmm, hmm. hmm. saya catatkan kode burnya, Bu. Takut, gitu, Ya, Pak Wacer, Pak Wacer. Habis ini dibeliin apa, Pak Wacer ya, Bu? KWp, sate, kirim tukang pijet atau gimana gitu. Bunda, mau tanya. Ye. akan Bunda. Untuk bornya itu eh uh, sampai tadi berapa? enam bagian atau 7, nggih? 20. 20 per 20, Ibu. Ya, sampai 20. Oke, ya, terima kasih. 10, 10, 10, 10, 10, 10 gitu tuh. Oh iya, tak buatkan kodenya. Dia bisa bu, lihat data data Bunda. Ya. Oh ya Nomor urutnya berapa Bun? Saya bantu. kan nomor urutnya berapa? TNGG170. Nah, itu nomor urutnya berapa? Nomor urutnya sebentar sebentar tadi. Tadi kurang lihat ini kurang jelas soalnya. Oh ya dilihat dulu nanti saya bantu. Uh, 70 biasanya Mbak <coughs> Bali. Yeah. Ya. Halo, maaf sudah Iya, okay. yeah. <laughs> maaf tadi vivinya mati, catrnya mati juga. Uh, mungkin suatu saat juga bisa latihan yang masuk via Zoom dengan langsung lama ya. Jadi itu nanti bisa selama pelatihan itu sudah rename-nya itu sudah ganti-ganti-ganti. Ya ganti -ganti. uh, betul ya. Yeah. Jadi pada saat, uh, saat itu, itu nanti, jadi belum bisa masuk kalau belum selesai. <laughs> memang gampang nih, ngeklik ya, asal cari link nih, asal klik kayak gitu. Tapi resikonya ya, ya. akhirnya ya. jadi e -e, memperbaiki name-nya di sini agak-agak lama. Itu seperti itu. Itu kalau udah terbiasa, sebetulnya enak sih kita nggak usah klik di linknya, tapi kita klik Zoom. Zoom-nya Oke. kita klik, baru ya, kita masukkan. Betul. Dan itu ada pilihan untuk memberikan nama. Itu namanya mau diingat di laptop apa di HP seperti itu apa tidak. Tinggal hmm. remember my name kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya yang boport di situ aku nggak ngerti. Itu nanti akan keluarnya begitu <laughs> terus. Kan. E -e, betul. Jadi gitu e -e, e -e, selama e -e, pelatihan nggak ganti-ganti. Jadi selama pelatihan nggak ganti-ganti. ini Lina suaranya mengema. Fitek pakai dua perangkat apa ya uh, mungkin kalau kita pakai ganti perangkat dan yang belum rinim jadi itu juga kita harus ganti lagi ya pun bon. maksudnya harus rinim lagi juga ya mm -hmm. nah kalau misalnya sudah mau mulai uh, pelatihan teman-teman merasa daerahku ini kabur kangenan mungkin harus turun gunung dulu betul mm -hmm. jadi karena Walaupun ini di uh, nanti streaming di YouTube juga ya Pak Fajar ya, mungkin ya, nanti streaming, streaming, walaupun nanti streaming waktu pelatihan, tapi kan kita saat harus segera memberikan interaksi sama narasumber kan nggak bisa kalau lewat streaming lebih cepat kan, via Zoom. Jadi teman-teman, uh, ini kan salah satu kemarin yang disyaratkan uh, adalah men menyediakan, mengusahakan jaringan internet yang stabil. Jadi Pak misalnya di daerah teman-teman pas sinyalnya jelek, mungkin harus turun gunung dulu ya sudah semua kali ini kalau Pak Fajar sudah mulai buka breakout lho. masih banyak ternyata ya masih banyak yang ini belum rilis bukan ini kah buka kan nah, tak iya. buat tim <sukur> <sukur> ini kemarin katanya udah latihan ya Pak Fajar ya teman-teman ya tapi kemarin emang yang pemberian nama <laughs> apa tambah coding bornya yang belum uh, kan baru nama apa coding terus nama gitu Oke, oke, oke, tapi besok berarti langsung aja ya. Langsung sudah mm -hmm. langsung sudah plus itu nomornya. Nomor break at um. iya, iya, nah, ini iya, iya, iya, iya, iya, iya, Langsung iya, iya, langsung iya, langsung iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Nomor 31 sampai 40 ber-4. 41 sampai 50 ber-5. 51 sampai 60 ber-6. 61 sampai 70 ber-7. Ya, 71 sampai 80 ber-8. 81 sampai 90 ber-9. 91 sampai 100 bor 10 101 sampai 110 bor 11 111 sampai 120 bor 12 121 sampai 130 bor 13 131 sampai 140 bor 14 141 sampai 150 15, 151 sampai 160 ber16 161 sampai 170 ber17 171 sampai 180 ber 18 181 181 190 19 191 sampai 200 20. Sudah komplit ya. sampai per 20. Oke. Apakah sudah mulai bisa? Ya betul, mentor masuknya bareng sama Menti, kan mendampingi, jadi nggak ada perkusun untuk mentor. Mentornya harus mem membersamai Menti. Demikian juga nanti dengan supervisor dan pengamat. Untuk supervisor sama pengamat hari ini hadir nggak Pak Fajar? Supervisor Itu nanti, supervisor siang, nanti Bu. siang, Bu. Oh, nggak sekalian langsung masuk sini, nggak, nggak latihan di sini sekalian? Enggak, kemarin kita lihat di jadwal hanya menti sama mentor, terus mentee kita menjadi mentor. mentor. Oke. Okay. Tapi kemarin pengamat sudah sudah latihan juga, Bu. Kemarin hadir waktu gladi bersih, menti, mentor, dan pengamat. Oke. Okay. Ternyata walaupun sudah gladi bersih, nih gladi apa namanya sekarang? Gladiator. Bersih-bersih sekali. <laughs> Gladir, gladi bersih sekali ya. <laughs> nah, gladiator jadinya nanti boleh malam ini. Mohon izin untuk membantu teman-teman sedikit itu untuk Temanggung -teman 141 Bu Sarwini Di depan namanya diberi angka Bu di name lagi 15 underscore temang TMGG 141 Bu Sarwini Bisa didengar Bu Sarwini Ini blank putih ini apa ya Pak Bocil Bu Effi, ini teman-teman sendiri-sendiri atau ada yang nobar? Ada yang nobar, tapi tak suruh buka HP juga. Ya, nggak apa-apa, biar latihan -hati memang. Iya ah uh, ah, uh, ge uh, uh. okay, okay. Ini belang putih dari mana ya, yes. Bu? Saya kira nah. punya saya, <laughs> Oke, okay, Sudah, uh, ya. sudah. Biasanya. Oke, pengalaman aja sih. Biasanya memang, kalau dulu sih, karena memang Kebumen itu pesertanya ya, memang masih apa ya, KIT itu masih kurang. Itu biasanya di awal kita ada pertemuan bareng dulu, jadi benar-benar mendampingi hmm, cara masuknya kayak gitu, cara rindang, dan sebagainya. Tapi kalau eh, sudah ini dengan online bisa ya, oke lah, keren berarti enggak, enggak, karena kondisi juga mungkin tidak memungkinkan ya. Dan enggak Suaca enggak ndak, desit banget banget kayak kebumen gitu, ya. <laughs> <laughs> <laughs> ndak, desa banget <laughs> <laughs> <laughs> Oke okay, kalau ndak, ya. ya, sudah ada coba latihan terbang ke breakout ya silahkan teman-teman nah. di, dilihat ya nomor berikutnya ya? ada beberapa yang belum ditulis khawatirnya nanti ketinggalan teman-temannya sudah pindah nanti belum pindah sendiri nih Bu Alvin temanggung etm g 069 sama ya. TMG 120 Bu Sri Yulianti ini posisinya Bud apakah Bu buddhisti yudhistira mm -hmm. Yud silakan untuk ditambahkan kode bornya di depan Bu Arina Arina siapa ini ya tmgg 130 juga bornya belum ditulis Bu Sri Yulianti kode Bu Indi, bornya Bu Indi Setia mohon maaf bornya ditulis Bu di depan huruf T budisti juga ini masih ada yang belum rename pun sama sekali memang baru nama saja Bu guinasi hmm. itu ya Bukan ya, Budisti. Bu Disti, Bu Nas Priyati, Bu Indi, Indi dengar suara kami, Bu Indi ini posisi di depan kamera Bu Indi nih, Bu Indi, ini barunya ditulis Bu Indi, Bu Evi Octavia ini bersatu ditulis di depannya Bu, iya malah ketawa, Ia, tulis nomor satu. Nih, Realme C 2 siapa nggak? Kenapa? Eh oh, ini barusan masuk mungkin Pak pakai redmi itu mungkin ya? Ya. Yeah. Bu Siti Wahyu eh, ah, ya sudah mohon maaf sudah apalagi kita cek ya biar nanti teman-teman gampang Bu Siti Novika TMGG 026 iya. depannya itu, Bu baru, Alvina Pradani itu. pakai dua perangkat nge Bu Alvina Pradhani TMGG 069 Iya Pak baru loading di laptop mau pindah Oh, yeah. oh ya. Oh ya, itu kok kodenya diberi. Nah, ini juga apa? ini buat teman-teman, kalau pakai HP tuh HP-nya nanti berat loh karena kita seharian tuh kalau ini pakai uh -huh. kita kalau pakai HP buat panas tuh HP-nya. Oh, hmm, ah. Bunda, <tik> Bunda mau tanya untuk untuk mengganti itu tadi contoh untuk formnya itu Barang hilang. Yang bertanya mana ya? Udah <laughs> namanya. hilang saya. <laughs> Di mana? Bu, Winarseh. Bu Winarseh itu TMGG142 Rika minta tolong. Berapa Winarsih? 142. TMGG ya. TMGG142 142. 142. Pak. Oke. Berarti Bu Ren Buren. Renita Sari. Ibu, Bu Renita Sari TMGG006. Panjangnya kan berapa? Ber satu. <laughs> ditulis Bu di depannya ditulis. Kalau ibu ngacung tangan satu begini. Aspriati. Aspriati TMKG. Sama belajar. 070 belajar 70, Pak Pai. TMKG 170. Eh, pakai bukan 070. Oh. 070 ya dikasih bernya sekalian, Pak. Berarti port ber 7 ya. Bu Ari Jayanti TMGG 189. Nomor Ibu? Ini yang TMGG 004 ini, Pak. Fabiana Wahyu pengirim surat itu. Berapa? 004. ya Oke. Okay. Ibu Novi Astuti TMB kita mau empat ditulis Bu Bu Alvina juga bernya ditulis Bernya silahkan ditulis berberapa 069 itu ada, ada lagi burungnya ya Pak Fai? kayaknya sudah deh ini yang ini tadi masih ada bu Mak, kurang bernya sekarang Ya. yang besar ini belum semua. belum pindah boleh ini ada TMgg 184 masih awal 184-184 oh, coba-coba kita buka nanti jatuh rifah Oh iya tuh <laughs> Rifah ya hmm. yang yang bisa membantu ini hanya Pak Fajar ya Bu Rika sama Bu Susi Oh juga bisa kok Bun kayak itu dijadikan pohos Saya ya, enggak dijadikan kohos sama Pak Apa ya? Ora. Saya Susi. Tak rewangi, Pak. Oke, sebentar. Oke, yeah. green name. Pak Fajar sampai mana? Nanti jatuh Rifah. Yang 184 <laughs> ya. Yes. Oke. Eh, ingin jadikan pohos, Mbak, Rika, kalau Mbak Susi. Saya yang minggu mingguan. Iya, iya, iya, iya. Saya yang bodoh, iya. Iya, iya. Iya, iya. saya iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. apa yang yang saya yang pakai laptop juga ya ini Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, pakai Karnas. Bu Liza Permatasari ini belum ya Bu Liza Permatasari? Belum up Evi Lizanya. Bu Liza Permatasari itu belum rename ya? Belum rename, saya carikan. Oke, saya bantu rename. Berapa nomornya, Bu? Carikan. Kor berapa? Liza itu at, kalau sudah ada rename-nya enak, Bu. Tapi kalau belum mesti nyari dulu. <laughs> Liza Itu sepertinya menti ya? Kalau mentor enggak itu. Sudah semua kayaknya ya. Bu Liza Permatasari, Pak. Sebentar lagi dicari. Kak, tak buka data sebentar. Permata kok enggak saya. Uli Zappur Matasar jangan pakai nama semoga enggak pakai nama putra nih putra nih ya. waduh silahkan kalau kita rendahkan nggp 0021 saya udah kan. jatuh Rifah jangan dirinim lagi ya ini sudah saya nem tadi bu boleh bertanya boleh. boleh silakan ini mau mau saya ganti ke laptop saja ini soalnya kan Baterinya sudah mati. Ya. Yeah. Yeah. Nanti saya konekkan ke laptop saja ya Bu. Sebentar. Yeah, ini ada dari. Lalu yang ini yeah. yang ini di off dulu atau bagaimana? Ya, yeah, lift dulu. lift dulu. Nanti masuk sudah dengan nama yang lengkap. Oke. Oke. Okay. Ini ada dari buku-buku Seri ini Pak dicat. Oke okay, sebentar. Kepala eh, saya bantu untuk masukkan ke bor ini mungkin yang eh, yang bersangkutan juga. Lagi posisi dimana ini ya Oke kalau sudah ada apa Nomor bornya bisa latihan untuk terbang Bisa buka ke... boronya Ya dibuka saya pak Biar latihan pak yang Nanti kan yang ketinggalan jadi ketahuan Oke okay. <laughs> Oke, silakan. Silakan, Bursa, sudah saya buka. Teman-teman bisa masuk-masuk ke bor masing-masing. Mentor, ingat ya gabungnya ke mana. Panitia mungkin bisa membelah diri untuk cek di tiap ini ya, Bursa. Iya, Bu. Ya Ini teman-teman harus latihan masuk ke BOR sendiri loh ya, kalau di gendong-gendong terus besok waktunya habis. Karena oh. kadang-kadang kita masuk di BOR hanya untuk uh, diskusi kelompok, diberi waktu sama narasumber 15 menit nanti, 15 menit habis untuk gendong-gendong kan. Gendong-gendongan. kita lihat angkanya yang nanti tertinggal di sini kalau mau masuk ke bor pakai laptop tinggal klik menu-menu breakout room lalu pilih harus masuk ke nomor berapanya dengan situ kan siapa tuh Bu Anis nomornya akan 16 berarti masuk ke bor 16 atau klik di tanda titik tiga more kalau nggak keluar tanda breakout roomnya kita akan keluar breakout room di situ saya coba ngintip di kamar-kamar di ya bu kemarin ada yang salah kamar ya bu biasa tuh ini masih banyak yang belum masuk nih masih sembilan masih di ini sini. room room tiga malah baru dua ya nah ini yang di sini masih 92 puluh oh. Oh, so. yuk. Ayo, ayo harus latihan bisa pindah sendiri nanti ketinggalan ini pembelajaran. Tidak ada tan titik dua eh titik apa titik tiga. Kalau enggak ada titik tiga tulisan more atau langsung mungkin langsung sudah keluar di situ break out roomnya. Ibu-ibu silakan masuk ke BOR ini ada yang masih di ruangan besar belum pada masuk ke BOR kalau yang pakai laptop itu mungkin chatnya ditutup dulu biar keluar tuh tanda kotak-kotak BOR Silakan. BOR itu singkatan breakout room jadi cari tulisannya tulisan breakout room kalau tulisan BOR nggak ada breakout room masih ada 78 yang di sini nih Pak teman-teman ya, uh, mohon perhatiannya kita sudah pindah ke bor ya oh, kalau sudah join room tiga kali malah keluar dari aplikasi Zoom mungkin sinyalnya itu atau mungkin salah klik ya, tadi Silakan teman-teman Bu Roviatun Saida Sadia -sa jadi Bu, Mas Sarwini, Bu Sarwini, ini, Bu Sarwi ini silakan masuk ke breakout room 15 Bu Stuti masuk ke ber. Bu Rofiatusak dia, Ibu, Bu, Ibu Rofiatusak dia. Dengar suara kami, Ibu, Ibu Rofiatusak dia. Bu Setiawara, raise hand kenapa ya? Belum ada nomor breakout roomnya bu itu masuk berapa ya itu kan ada bu ada situ, sudah bu. kami ganti tuh bu oh ya yeah. yeah. maaf pakai dua alat ini yang satu ngosok mati oh. apa apa bu Sitito Haro masuk berberapa bu dengan kalau lihat nomornya 10 hmm. harusnya ke ber satu ya 01 bu Sitito Haro belum masuk ke ber berwinarsi Bu Rofi yang satu itu, itu, itu sudah masuk Wih, satu yang pakai kemampu. laptop itu sudah masuk okay. uh, tapi yang Wih. Wih. yang satu enggak mau masuk ya 142 masuk. <laughs> itu masuk nobor berapa ya 142 untuk atau 42 masuk baru 15 oh, oh, ya. dibagi 10 bu ketemunya berapa <laughs> eh, bu, Alvi, banyak, Alvi, bu Alvia Widi udah masuk baru banyak yang belum banyak Pak yang Fajar kalau di sini kok ini jadi Hani Kusuma Hastuti itu kayak gitu kayaknya kok hilang ya itunya ya Rinemnya ya Hani M Siapa oh, ini hani uh, Kusuma Loh. Hastuti Hani Kusuma Hastuti oh iya Ya kok rename-nya jadi hilang ya apa ganti perangkat mungkin ya tadi kan, tadi kan yang keluar oh. terus mau masuk lagi Ini apa Iya kalau untuk Bu Anis itu, nantinya tidak ada tiga laptop langsung ada gambar kotak-kotak banyak itu namanya breakout room bu, nggak usah pakai tiga, tiga juga bisa bu langsung. Ani tahu baik. Ya. Oke. Satu. Jadi kan masuk bar tiga bu, sudah ketemu belum barunya? Ah uh, sudah ketemu bu, tapi sudah join, sudah join klik tiga kali nggak bisa bu. Oh? Sudah join tiga kali nggak bisa? Join? Siapa siapa? Bu Lutfi Kurniawati bor tiga belas. Lutfi. Lutfi Kusuma Sari. Lutfi Kurniawati. Kurniawati. Tmgg 127 Lutfi Kurniawati bor 13. Ini ada pertanyaan dari Bu Sarwini ini tuh. Bu ini caranya masuk ke breakout room. Ini dengan tinggal klik. Uh, gambar jendela atau titik tiga yang ada di laptop terus masuk ke kalau lihat nomornya ibu-ibu ke breakout 15 tuh kayaknya saya udah beli kotak-kotak tapi nggak bisa masuk ya apa sinyal sinyal ya. Ya, sinyal kalau nggak bisa masuk ini masih banyak banget yang belum ini ada 60 70 waduh lupa kalau tujuh 70 ya eh jangan ayo latihan ayo eh, semua harus ayo, harus, ayo. ayo. ayo. Wider. Ada yang Sama -sama. sinyal juga pun ternyata ada yang kendala. Ya, kalau nggak bisa masuk Tidak. itu sinyal. Ya. Mm -hmm. Ini dari ini yang breakout room sepuluh, breakout room sebelas, tiga belas, empat masih banyak banget. Ayo, yuk ada masuk breakout room. Lutfi Rosana berapa tadi? G? Oh, bukan ini pakai HP. Kalau pakai HP ada eh, titik tiga biasanya ya. Segini, Lutfi Kusumasari. Lutfi. Ber... Lutfi siapa, Pak? Lutfi Kusumasari. Lutfi Kusumasari. Berdua ya? Itu ada yang tanya, kalau pakai Lina kalau pakai laptop satu untuk dua orang bisa enggak? Ya, kalau bornya beda nanti gimana, Bu? Ya. Nah, itu dia good answer. <laughs> Room satu sudah 12 belas. masih ada lima puluh lebih yang masih di sini. Ayo gercep. Nanti ayo, waktunya ayo, habis. Ayo. Teman -teman. Ceret -ceret, ceret, latihan terbang. Pak, ketemu enggak Sudah, sudah tak pindah. Oke, okay. kita mau mindahin ini. Menggendongi. Eh, jangan, kan? jangan eh, latihan, ya, harus jangan dulu, ya. ya eh, latihan harus bisa menggendong itu sendiri. Ya, latihan. Karena nanti cepet banget loh waktu udah pelatihan tuh, okay. cepet sekali ininya. Kadang jadi ini diberi waktu 20 menit, diskusi di breakout room gitu. Nanti mereka harus, habis itu kembali lagi ke pleno itu kan susah kalau digedongin terus. Aduh masih ada 53. Sangat ya. Teman-teman pastikan sedang mendengarkan, <laughs> mendengarkan kami. <laughs> Soalnya kalau tidak <kita laughs> mendengarkan nanti ya kita dicuekin, Bu Lilis dicuakin besok pas pelatihan gimana nggak bisa masuk berkata Aduh sudah seneng teman-teman ayo bisa kok besar ini masih di sini ya padahal besar ini perasaan dari tadi di dua perangkat itu ya, ya. ya. itu pakai, pakai w dua perangkat Oh dua perangkat pada puluh ijerti puluh eh ibu-ibu ada di depan kamera ini mohon bisa masuk bar 11 Ibu, siapa lagi ya kita cek? Kameranya on dengar Buluwi Darti. Ibu. banyaknya yang belum masuk ya, ya ampun. Bulvi. TMKK127 silakan untuk masuk ke bor. Ibu Luwi, Ibu Uli Darti <laughs> sebentar tak teleponnya aja. <laughs> ya Allah. Ya. Pulvi, tadi, tadi nyawat. Silakan masuk ke BOR 13. Maaf Pak, kendala sinyal. Sebentar, oh, sinyal. dari tadi nggak bisa diklik. Okay, okay. Oh, Pulvi. Yeah. Oh, Pulvi, kendala sinyal. Tapi dengan mikronya bagus loh, ini stabil. Pulvi, cepat cek jaringan nih. Ini kebanyakan yang pakai HP juga ada yang belum masuk ya. Yang kalau HP itu ada titik empat di sebelah kiri teman-teman bisa diklik langsung pilih. Bornya bor berapa seperti itu? Nah, belum bisa masuk. Kenapa Bu Isna? Masih di eh, silang Bu. Kenapa Bu Isna? Oh. Ini udah klik apa, kali kok nggak bisa masuk, nggih? Pakai laptop atau HP, Bun? Oh, pakai HP. Oh ya. Uh, sudah muncul di sebelah kirinya itu, tapi room? udah muncul ininya breakoutnya sudah ada ya. Ya, yeah. breakoutnya uh, breakout udah muncul dari tadi, udah klik join tapi kok nggak masuk. Eh, kelima warna dulu sudah, What? sudah diklik boringnya beberapa room berapa? Room tiga belas. Klik dulu room 13-nya baru join. Sudah. Tidak bisa. bisa. Gimana itu Pak? Itu sama Jaringan ini. aman ya Pak. Aman. Aman ya. Ini jaringan Oh, Sudah. Berapa lama di percaya? Bentar ini sambil nunggu yang belum pada masuk ini masih banyak yang belum masuk 48 ya di paling dikurangi kita lah kita berpuluhan banyak yang belum ganti juga bornya jadi uh, ribet ya nggak tahu ya, kemana ini. ya tadi bisa rinim itu berarti kan tinggal nambah bornya di depan ya, ya itu masih punya PMG, PMG ya, PMTG, ya PMTG, itu punya satu. banget yang satu, uh, yang satu pakai laptop, yang satu pakai HP nggak apa-apa kan namanya yang penting kan namanya ada tercantum kok nanti ini mentornya sedang membina buharga mentoring <laughs> buhar langsung mentoring ke oh, langginya enggak apa -apa. langsung yang di break out para parameter mulai ini coba baru-baru lancar saya udah kembali ke ruang besar udah full itu Bu Sri Rahayu gelap komplet tadi ya sambil bisa nggak papa kalau HP kan cepet nggak bisa Oh iya, makanya kalau pakai HP itu bahayanya adalah hang. Untuk tapi mengatasi Evi, ini mungkin mungkin kalau yang sinyalnya jelek mungkin bisa gabung semi nobar gitu Bu Evi. Ya ini Bu ini ada yang nobar terus tapi eh, kami juga berharap HP-nya tetap dibuka atau laptop karena ini kan masuk bor ya. Mm -hmm. Jadi nobar Fai Ya ayo. Saya izin yang satu masih di zoom besar ya. Oke, dua perangkat ya. <laughs> ya. Yeah. Silakan masuk ke ber. Bu Anisa Setiawati, Bu Mevita Berliana, Bu Sinta, Bu Yufan, Bu Buana Tersolihah, Bu Endang. Berangkatnya hmm. ya teman-teman? Hmm, hmm. Tuh, dicek saling cek. Tuh, perangkat yang laptop aja mati lagi. <laughs> Ini yang room 1 udah 13, room oh. 2, 9, room 3, 7. room 4, 7, room 5, 7, room 6, 10, 7, baru 11, hmm. Hmm. Belum komplit ya. Ini teman-teman yang masih berada dalam ruangan Zoom, kesulitan. Bu Lutfi Kurniawati, kesulitan ya masih kesulitan ya. Bu Sri Wahyu nih, ini kemana ini Bu Sri Wahyu nih? Aida Rosana, itu belum coding for ini. Bu Febri <laughs> Wahyu, Aida, Mali Daruro aduh, hmm. Bu Sarwi ini Bu Febriana Wahyu. Bu Febriana Wahyu. Tadi sudah masuk grup belum? Ibu, bisa dibuka audionya. Sudah tadi sudah bisa mencoba. TMGG 004 Febriana Wahyu. Dibuka audionya, Bu. Tadi sudah bisa masuk board belum ya? Buku Kak Setia tadi sudah masuk bor belum? Mati. Yang sudah sukses bor 9 ya. Iya, kayaknya bor 9 sudah siap balik. Iya. Tapi ini banyak yang masih belum ada kode ininya bornya. Ya, ini posisi lagi di mana ya? Ini Bu Aida Rosana, Bu Malida, Bu Eni, Bu Ani. Klik lagi nih. Ini ada pertanyaan dari Bu Anis. Bu Anis, kalau sinyalnya jelek, memang terus keluar sendiri, Bu dari Zoom? Oke. Belum ada undangannya. Belum masuk grup? keluar dulu Oke. Oke okay, ini sudah mau menjelang sholat Jumat Pak Fyadah mau ketir-ketir silahkan balik lagi ke uh, ruang besar nanti kita latihan lagi ya teman-teman balik lagi ke ruang besar saya tutup bro. ya tetap okay. prekat Oke. Okay, oke okay. karena kita sudah mau menjelang jam sholat nih Pak saya mau siap-siap oke okay. oke okay, prekat tutup Pak tarik semua ke ini ke main room eh. kalau kan cepat jebret gitu toh, langsung pada balik <tuh> Pak Fe udah turun berapa kilo tuh beratnya ngusin <tuh> kayak gini nih dari pendatangan kemarin ini Bu <tuh> Oke okay, teman-teman ini kenapa kok kita cek ulang karena nanti di saat kita pelatih tuh sering banget menggunakan breakout room <tuh> Dan itu harus cepat. Breakout room hanya untuk diskusi 20 menit, balik lagi ke ruangan besar paparan seperti itu. Modelnya di breakout room nanti akan dibimbing oleh mentor untuk mengerjakan tugas dari narasumber. Itu selalu, apalagi di materi saya, materi saya itu sampai tiga empat kali, kayak masuk ke breakout room. Nah, pembagian kelompok sudah ya. Ini tugasnya per kelompok. Coba ini perhatikan tugas dari saya nih ya nanti kita cek apakah saat masuk di siang nanti sudah ada nama kelompok sama yel-yelnya nah, nah. siap ya Setiap kelompok buat nama kelompoknya plus buat yel-yel kelompok nanti akan saya cek siang waktu kita habis istirahat makan siang pas masuk lagi saya akan sebut nama kelompok harus ada perwakilan yang menyampaikan namanya apa yel yelnya apa tiap kelompok tiap kelompok bukan tiap breakout room tapi tiap kelompok berarti di dalam breakout room akan ada dua, dua kelompok ya pak ya tiap kan ya, ya kan. nama kelompok ya oke sama yel yel nah nanti pada saat eh, narasumber paparan akan ada ekspresi cinta untuk keaktifan kelompok jadi nanti kami akan menunjukkan gambar hati. Biasanya kalau untuk apa pertanyaan yang bisa dijawab dengan sangat bagus atau paparan itu keren, kita akan tunjukkan. Oke okay, dapat hati itu nanti tiap kelompok itu akan mengumpulkan sebanyak mungkin karena nanti akan yang paling banyak dari terakhir akan dapat hadiah dari kami. Hadiah beneran tapi tidak kulkas dua pintu. Terus kalau setiap kelompok kita minta buat karya kolaborasi karena konfusif kolaborasi itu nanti. Menggambarkan kesan yang diperoleh kelompok di setiap akhir sesi, setiap harinya. Nah, tambah lagi, nih ingat ya, tiap kelompok sudah jadi bikin yel-yel, kasih nama, dan setiap kelompok membuat karya kolaborasi kreatif. Yang menggambarkan kesan yang diperoleh di kelompok setiap akhir sesi, setiap hari. Yang misalnya, contohnya misal, Pak Tadi konsep dasar, terus karya kolaborasinya adalah, mungkin diambil beberapa yang menggambarkan ternyata Uh, selama ini kami masih ada di education one uh, bukan di empat tapi di satu bukan four uh, point tapi di one karena kami masih harus kasih gambar apa misalnya seperti itu atau sorry kami udah masuk di ini misalnya sudah menggunakan bermain atau mungkin gambar orang pusing kami belum pernah menggunakan materi seperti ini jadi masuk pakai lk misalnya itu karya kolaborasi yang menggambarkan seperti itu. Nanti kami akan milih pada hari terakhir ada tiga terbaik, ya, ada tiga terbaik ditayangkan dan dipilih dari satu terbaik dan akan mendapatkan hadiah. Ingat ya, yang kelompok tadi beri nama ada yel yel lalu membuat karya kolaborasi. Ini memang kalau diklat ini benar benar peserta harus aktif dan mentor aktif karya kolaborasi bisa dibimbing oleh mentor juga, ya kan satu mentor dua kelompok ya. Nah, tata tertibnya ini panitia nanti akan menyediakan presensi untuk setiap pelatihan ya setiap mata latih ya pak ya pak Fajar lalu ada juga tugas harian tugas harian seperti apa nih kan saya tunjukkan setelah itu ada tugas mandiri 300 CPL lalu ada harus mengikuti mentoring tiga bulan ini masih pakai yang dulu ya saya belum ganti November sampai Januari yang belum adalah dari Maret, April, Mei, kalau sampai Juni kan. Rename ini yang penting tadi terlibat aktif, kegiatannya kita akan mulai on time. Jadi narasumber enggak akan menunggu peserta. Kita mulai jadwalnya benar-benar on time. Lalu terlibat aktif selama Vicon mohon mematikan speaker. Ya, itu tolong mematikan. Rename nama sudah selesai. Wajib menghidupkan video kecuali alasan bahwa memang tidak ada sinyal ya kecuali itu dan itu harus uh, menyampaikan izin dulu misalnya kalau mau nyambi minum nyambi apa tinggal apa izinnya nggak usah apa buka mic izinnya tuh di chat ketik di chat izin sebentar ke belakang saya jangan buka mic langsung pas naras berngomong, saya izin ke belakang nggak perlu di chat aja izinnya jadi izin untuk misalnya uh, mau minum dulu mau makan nyambi ngemil atau mau ke telek, tuh di chat aja jika ada yang berhalangan hadir karena alasan yang sangat mendesak, wajib minta izin pada mentor atau panitia, atau dua-duanya awal sembilan pada mentor dan panitia. Konsekuensinya, yang tidak hadir itu harus membuat resume materi sebanyak materi yang tidak diikuti. Tugas resume dikumpulkan ke mentor dalam waktu satu kali dua jam. Misal, tidak ikut materi konsep dasar karena. Ada tiba-tiba ada apa kepentingan keluarga tidak bisa diganggu gugat dan harus dilakukan boleh bisa diizinkan tapi nanti hari itu juga langsung harus membuat resume materi ya bisa bentuknya PowerPoint apa kalau tidak ada ya tulisan tangan yang di foto di tulisan tangan rapi difoto pokoknya buatnya resume resume itu apa itu ringkasan ringkasnya didapat dari mana kalau nggak ikut bisa dari Materi diklat yang nanti akan dibagi oleh mental, uh, panitia, ya Pak Fajar, ya yang kemarin modul diklat uh. kan sudah ada, ya nanti akan modul teman, -teman diklat, ya. semua akan dapat modul diklat itu bisa dibagikan di hari Sabtu, nggak apa-apa, Pak, atau hari Minggu, ya Oke, modul modulnya karena, ya. ya modulnya bisa itu modul itu pasti garis besar sekali. Jadi, kalau teman-teman yang mengandalkan ke modul, terus saat Fikon dengan narasumber itu tidak nyimak, ya nanti nggak bisa mengerjakan karena... Kami, kekuatan kami justru di PowerPoint pada saat Vicon, kalau apa modul kan hanya garis besar. ya Oke, batas maksimal ketidakhadiran peserta dua hari Ini enggak ikut materi dua kali aja, Pak. Fajar ini juga dicatat ya, hanya dua kali, nggak boleh lebih dari itu. Dan kemarin, kayaknya udah buat pernyataan toh ya, Bu Evi. Ya, teman-teman, ya, ya. Bu, sudah. Hmm, Oke, okay, ada surat pernyataannya. Oke, okay. sudah. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Ini karena sudah. Saatnya sepuluh berjeda sudah menjelang sholat. Ada pertanyaan, Pak tidak latihan yang mau bertanya silahkan dengan cara resend. Nah kita latihan sekalian. Mohon izin bertanya Bu Liris. Ya. Untuk resume, untuk resume itu apakah hanya yang tidak hadir atau semua peserta menti dan mentor? Oh akan bagus banget kalau semua semua itu membuat resume semua karena. Itu. Semua, Oke, uh, uh. semua, semua itu akan lebih bagus, karena semua nanti itu uh, semakin kita tulis, semakin tahu apa yang lagi disampaikan. Ya, Bu Rina. Ya, betul. Dan nanti para mentor itu berkewajiban untuk mengupload rekas resum nanti di Google Drive yang disiapkan oleh panitia. Jadi nanti masing-masing mentor ada foldernya sendiri-sendiri masing-masing menti atau peserta. Ya. Makanya kalau yang tidak datang ya tetap harus membuat resume. Ya, berarti gini secara teknis nanti menti menti mentor membuat resume, kemudian para menti mengirimkan kepada mentor, nanti mentor yang mengupload ke drive mentor begitu ya Bu ya? Ya ke drive yang dari panitia. Terima kasih. Semoga teman-teman menti dan mentor paham ya untuk tugas-tugasnya hari ini langsung sudah dikasih tugas bersama Lilis. Iya, <laughs> memang ini apa diklat kita yang model kayak gini ini seperti ini Bu Evi. Jadi ya, enggak ya. yang model yang agak bisa santai. Ya. Memang ini terpaksa harus sedikit, tapi teman-teman merasakan manfaatnya lebih kok. Sebetulnya ya. sebetulnya teman-teman tuh kan enggak nggak on setiap hari kan. Saya kayaknya ada jadwalnya. teman-teman ya. tuh onnya enggak nggak harus setiap hari. Kita ini saya tunjukkan jadwalnya. Udah terlihatkah? Iya Terlihat ya, ya. Jadi kalau yang di hari pertama itu hari memang teman-teman nanti ikut semua ya. Jadi kenapa kalau saya tulis 09.30 harus sudah masuk ruangan zoom ya supaya tidak seperti ini tadi masih ini masih itu masih apa kan biar nanti terbiasa dulu ya. Ini yang di hari pertama itu materinya nanti konsep dasar. Di hari kedua. Ya nanti ada apa kebijakan dari direktorat sama modul kedua yaitu perkembangan anak ya ditambah dengan sorenya itu ada pengenalan anak berkebutuhan khusus hari ketiga itu teman-teman tidak Zoom tapi mengerjakan tugas jadi dari setiap modul itu ada tugas individu di hari Rabu atau hari ketiga itu Teman-teman mentor akan mendampingi para menti untuk mengerjakan tugas dari modul 1, 2, dan 3. Tugasnya dikumpulkan ke mentor, lalu nanti akan ada folder G-Drive dari Panitia yang isinya adalah folder tugas individu. ya Ada folder untuk resume, folder, folder untuk ini. Jadi nanti yang memasukkan adalah para mentor. Menti mengumpulkan ke mentor. Menti atau peserta mengumpulkannya ke mentor. Saya ulangi ya. Di hari pertama, hari Senin itu ada konsep dasar. Di hari berikutnya, Selasa ada kebijakan sama perkembangan anak usia dini dan APK. Setelah itu, hari ketiga teman-teman tidak ada Zoom, tidak ada fikon tapi mengerjakan tugas. Dan ini harus selesai pada hari itu juga. Saya ulangi. Modul 1, 2, 3 harus selesai dikerjakan tugasnya di hari ketiga. Hmm. Nah, di hari ketiga. Nah, ini aku ya? Paling aman memang harus mute semua ya. Oke, baik saya lanjutkan. Di hari keempat ada cara belajar anak usia dini. Disambung dengan siangnya ada, sorenya ada perencanaan pembelajaran. Ini di hari keempat. Nah, karena perencanaan ada, waktunya kurang kayaknya nambah. Nggak ada cukup-cukup berat. Jadi, hanya ada dua, tapi ini agak berat. Cara belajar anak usia dini dan perencanaan itu materinya kan agak berat. Makanya hari berikutnya, hari kelima itu membuat mandiri. Didampingi oleh mentor, tidak ada zoom. Ini penyelesaian tugas modul 4 dan 5. Nggak pakai zoom ya, nggak ada vikon. Lalu dari keenam, ikut vikon lagi. Isinya apa? Lanjutan dari modulnya tadi, perencanaan yang belum selesai, ditambah dengan modul 5 dan modul, eh, ditambah dengan modul penilaian. Sorry. Ya, benar. Lalu di hari ke-7 itu ada komunikasi sama etika. Hari ke-8 penyelesaian tugas modul 6, 7, 8. Itu teman-teman. Nih, modelnya begini. Oke okay, ya. Bilis. Ya. berarti untuk keseluruhan model bisa langsung dibagi hari minggu gitu ya? Oh, bisa. Oke, okay. okay, siap. Hmm. Ya, bisa. Lalu yang di hari ke-8, itu kan menyelesaikan tugas modul enam tujuh delapan. Dari ke-9, ini materi penutup materi saya ini. Ini enggak ada tugas nih biasanya, kalau ini langsung. Tugasnya adalah tugas saat breakout room. Jadi kalau dilihat kayaknya kok dua minggu, tapi ada waktu-waktu di mana teman-teman itu udah ikut Zoom, tapi langsung mengerjakan tugas modul, tugas harian. Tugas harian juga kayaknya udah saya share panik ya. Sudah ada di siar sama Bulina ya, Bulina kayaknya di G-Drive. Kalau enggak nanti kita cek ulang. Gitu ya teman-teman. Jadi seperti ini modelnya. Berbeda ya memang ya karena memang eh, di modulnya tolaram ini kita minta ada benar-benar teman-teman itu terlibat, benar-benar teman itu eh, bisa nanti mempraktekkan. makanya kok kita kok pakai kayak -kaya gitu ngapain. Jadi ini sebetulnya ada waktu nggak usah zoom tapi ngerjakan itu kan saat untuk Teman-teman bisa untuk refleksi, oh ya ternyata aku tuh salah, nggak bisa di sini. Boleh tambahkan refleksinya? Boleh, nanti pasti ada itu. Begini ya. Oke, teman-teman. Baik, saya stop share. Waktunya tinggal 5 menit sebelum tutup untuk ini. Yang mau di-share apa itu? Jadwal? Iya, jadwal nanti akan, akan dibagi. Oke okay. saya akan share jadwalnya nanti ke panitia supaya paling tidak sudah punya sih sebetulnya jadwalnya yang khusus ini aja nggak usah yang panjang ya Bu Evi nanti saya bagi yang sudah saya ketik ini nggak apa-apa Oke okay, ada pertanyaan kah ini ada yang resen pun Bu Risti Apriliani Oke okay, silahkan ya, bukan resennya latihan ya, tadi ya, ya? Oh ya. kan, Bu Risti gimana silakan Bu Risti terdengar suara saya pun ya jelas Bu terdengar mau tanya ini ini kan untuk penyelesaian tugas modul itu kan dikumpulkan di mentor kemudian mentor ya. mengerjakan ya bukan maksudnya mentor nggak ikut mengerjakan atau gimana? Nanti oh, dia mentor hanya mendampingi mentor tuh mendampingi dan memastikan menti membuat tugasnya dan menyerahkan ke mentor mentor nanti Iyi. baru yang memasukkan ke Citrade gitu ya Bu Ya, berarti berarti menerang ya Iya, yeah. mentor cuma mengupload ya yeah. itu ya ya pun ya mendampingi misalnya kalau mentenya mau tanya-tanya tugasnya kurang jelas begini atau tadi Bu ya itu mendampingi seperti itu Bu. ya termasuk 10. menilai ya menilai tugas-tugas hmm. harian itu mentor jadi dari ya, tugas kan? yang masuk menilai dinilai tugas harian tugas mandiri ada di apa tor kita cara menilainya nanti uh, panitia bisa membagikan ke mentor yang cara menilai tugas harian kan ada di situ. Nah ini ini perbedaan dengan yang apa training-training biasa ya seperti ini. dari ada lagi pun yang Bu Anis ini Bu Anilatifa. Ani Ani Belakang Bu Ani. Oke. Okay. Suara saya masuk, Bunda. Masuk, masuk, Bunda. Belas. Uh, Bunda mau tanya itu soal yel yel itu bagaimana Gih? Apakah itu berupa video atau gimana? Oh, yel yel ya, -yel, yel yel beneran diomongin apa yang mau disampaikan. Jadi misalnya uh, oh. bakso bulat bulat gitu, okay. kami pusing okay. bulat gitu nggak apa-apa. Oh, ketika kita <laughs> Oke, okay. Bu Lilis, ya. Halo? Halo? Oke. Okay. Yeah. Ini karena mungkin ini ya, uh, karena karena kan masing-masing sendiri-sendiri jauh-jauh ya, tidak bersama-sama ya. Mm -hmm. Oke, okay, tadi benar yang disampaikan Bu Lilis, jadi yel-yelnya itu misalnya kelompok satu. Nah, kelompok satu misalnya nama kelompoknya apa, misalnya? tembakau, <laughs> tembakau kayak gitu ya. <laughs> nanti di situ kelompok satu berarti menyalakan ini semuanya, menyalakan oh apa you. videonya ya satu itu. Oke. Okay. Hmm, iya. -mm, Jadi seperti itu nanti apa di situ menyampaikan ya, yang penting kekompakan dan sebagainya nanti tentunya bisa latihan bareng lah di situ sesama misalnya online atau di grup, itu monggo. Itu teknis, oke seperti itu. Nanti kita cek saat masuk di apa materi yang siang, setelah break makan siang nih yang kuliner. Tapi sopo saya harus bisa, untuk contoh. ya nanti kita sentuh yelnya liel ya, mm -hmm. emak kelompoknya. Nanti bisa nih di grup di kan, teman-teman punya. Nah. Jadi iya, misalnya iya. kelompok mm. satu langsung nulis, kelompok nama ini eh. Uh. Jadi nanti ya ada yang kalau ada yang sama itu so, bisa segera diganti. Di kelompok ngomong di apa WA grup teman-teman bisa ngomong kelompok satu namanya ini ya ini kelompok dua langsung pada share biar nggak nggak sama. Di data mentor dan menti itu sudah kami cantumkan juga nomor HP jadi teman-teman bisa membuat grup untuk mempermudah komunikasi mungkin seperti itu ya Bu ya boleh Buk, mungkin mentor satu bikin grup dua asal nah, jangan kayak saya yuk keliru komen di grup mana itu di grupnya direktor langsung tak hapus kawain sih <tuh. tuh>. mau ngomong sama Bu keliru ngomongnya di itu grupnya yang ada direktorat malu saya tadi dilip <tuh>. ya silakan nanti Bu dulu, ya. ya untuk untuk drive seperti kemarin ya, yang waktu TM mentor ya kayak pasti mentor kemarin jadi memang harus sering-sering panitia bikin bikin ini. bikin di drive ya okay. <laughs> karena kita bisnya kan daring jadi semuanya serba Oke okay. berarti nanti dibuat lagi apa folder per mentor di Ada. yang 48 cpL gitu ya yeah. Ya Pak, uh, Pak seperti janji saya kemarin nanti kita itu ya Pak. Okay, <laughs> kemarin mau yeah. telepon di Bu Lilis sama yeah. Bu Fajar terkait yeah. dengan uh, yeah. komentar. Uh, just, okay. saya baru okay. nanti, nanti, berkomunikasi. Nanti silakan di belakang <laughs> okay, layar. Okay. Japurian sama Bulina. Ya, ini dekatan jadi. Oke, okay. ini maaf ada yang tanya. Ini ada yang tanya setelah jam santai itu sudah tidak ikut pelacaran ini? Oh masih ikut. Pokoknya eh. mentor itu harus selalu selesai hai Bu, Bu Lina, mohon maaf. Maaf, Bun, untuk yel maaf. itu sama dengan Maaf, maaf, ya ya betul sama Maaf, maaf, maaf. Maaf, satu maaf. dua maaf, maaf. Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf, ada Maaf, maaf, maaf. Maaf, kan maaf. kan, maaf, maaf. Bu, Lili, Lili, Lili. Di, jadwal. Di jadwal itu kan nanti siang yang hadir menti sama supervisor yang kami terima. Apakah mentor juga nanti hadir Bu? Sebaiknya hadir karena kita mengomongkan baseline. Oh, oh begitu ya. Mohon maaf Bu. Enggak ada alat terhadap. Enggak, kemarin berarti salah. salah. Harus semuanya harus hadir. Ya, mentor harus oh. senantiasa wajib mendampingi. Saya ya, maaf ya teman-teman mentor ya kalau ada. Semuanya oh, sampai hari Sabtu. Oh berarti mentor cuma Sabtu ya? Mm -mm. Baik, baik. Oke, okay. ya maaf geng nanti lagi. Oke, okay. semuanya harus hadir. Termasuk supervisor. Supervisor kalau mau hadir lebih yep. bagus Bu. lagi. Tuh. Untuk pengamat Bu Bulina, mohon maaf uh, Saya ulang ya Kita ulang untuk hari ini Yang hadir adalah menti, mentor Beserta supervisor Nanti siang Iya uh -uh. Untuk pengamat Bisa dikasihkan Diundangkan Ge. Sebenarnya pengamat juga semuanya Biar tahu kegiatan kita Sampai akhir Oh. Karena baseline itu di pengantar awal Oke, okay. mohon maaf ya Bu, diundang saja Terus ini kan ada live YouTube-nya. Nanti kalau memang terpaksanya tidak bisa mengikuti secara Zoom langsung Nanti bisa menyimak kembali di, di Youtube, YouTube. Oke, okay. mm -hmm. seperti itu Oh, Karena hari ini kan pengamat belum kita masukkan Kalau misalnya pengamat kita masukkan besok pagi bagaimana Bu? Kalau mendadak juga kasihan ya Karena mereka nggak mengikuti dari pagi Uh, kalau baseline, kan materinya beda. nggak apa-apa sih, Bu. Siang, habis makan siang, kalau memungkinkan karena biar tahu. Oh, gitu berarti pengamat kita undang juga hari ini ya, nanti siang hmm -hmm. sama oh, supervisor. Baik -baik. Karena mau dijelaskan sama uh, toleran tentang baseline itu, manfaatnya untuk apa? Apa-apa sih biar semua tahu? Oh, baik-baik. Yeah. Yeah. berarti hari ini masuk semua, yeah. Kalau yeah. kemarin... Besok juga masuk semua. Oke. Iya iya iya. Ya, Bu. Ya, besok itu mungkin memang teman-teman di Temanggung sudah sering mendapatkan tentang STEAM dan LUSPAR. tapi besok memang kita tuh minta teman-teman yang sudah mengikuti diklat ini dan mempraktekkan LUSPAR Bedanya apa? Makanya kami minta untuk mungkin kalau yang masih baru teori dan mungkin ikuti dari yang apa tempatnya Bu Yuli hanya baru belum diperkuat dengan diklat dasar mungkin berbeda. Mudah-mudahan sih enggak ya. Tapi nanti akan benar-benar ada sharing dari mereka yang sudah mengalaminya langsung. Begitu. Iya <laughs> Oke, okay, ini sudah setengah 12 lebih. Ya. Kayaknya kita harus tutup nih kasihan bapak-bapaknya yang mau sholat Bu. Iya Terima kasih teman-teman ya. Maaf kalau nanti tadi terpaksa harus ngerjain teman-teman karena memang kita, saya mau memastikan saya mau Bulina memastikan teman-teman sudah bersiap untuk hari Senin. Ya. ya. ya. Baik, terima kasih Bu Terima kasih Bu Lili, Lili, dan Bulina. Bu Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf. Terima kasih Bu Lili, Lina. sama ya. Bu, uh, Bu Evi, ini kan kita eh uh, Jam setengah dua sudah selesai. Nanti kita kembali lagi jam setengah satu atau jam satu. Kita kembali kalau dijadwalkan. Jam satu ya mungkin ya Bu ya. Ya. Eh jam satu nggak apa-apa. Jam satu dijadwal satu ya bu, Kalau dijadwal jam satu. jam ya, satu ya. ya, ya. ya, aja nggak apa-apa. Jam satu kita kembali lagi kesini. Pak teman-teman takut apa nanti masuknya susah, cukup disilang aja kali ya videonya sama micnya di silangnya daripada gendongi ping pitung puluh lagi kayak tadi mau oh, gimana? <laughs> kalau saya akan lihat saya akan tak silang aja video sama mic saya kayak gini. Oh yeah. ya. Iya begitu aja bu. Begitu aja mungkin ya bu. Itu kasihan teman-teman semua. Kasihan Pak Fajar, gini -gini. <laughs> Nanti kalau masuk lagi ya beda namanya lagi. Mm. Ya. Jadi teman-teman bisa disilang silang mic, silang video, nanti jam satu kita ketemu lagi. Ya. Okay. Ya. Terima kasih, Brilis. Ya, teman-teman, silakan untuk istirahat terlebih dahulu. Nanti kita kembali lagi ke Zoom ini pada pukul 1. Dan teman-teman mohon uh, untuk tidak meninggalkan ya, biar nanti juga rename-nya masih sama dan tidak digendong-gendong sama Pak Fajar. Kasihan itu, oh iya, <laughs> ya? Pak Fajar. Iya, bukan absennya teman-teman. Presensi untuk sudah di, ini. di room chat. Iya, teman-teman, uh, silakan ya. ya. Silakan, teman-teman, untuk uh, absen pagi ini ya. Silakan untuk PISV terlebih dahulu. Di, uh, sudah, linknya sudah diserbi, di room chat. Mana ya? Oh, ini kok. Nih ada Bu Rika kalau izin lift bagaimana karena saya pakai laptop dan harus pulang ya boleh nanti mungkin yang pun, kalau tapi nanti boleh yang tapi bisa masuk hmm, lagi gitu ya ya dan rename-nya tetap sudah bisa ya Puromi ya hmm. ya seperti itu ya Bu kalau mau lift tapi nanti masuknya sudah dengan rename yang Sesuai seperti itu, yo mau teman-teman. Silakan untuk istirahat terlebih dahulu. E, untuk yang mau makan, mau apa? Silakan, nanti kita kembali lagi pukul 1 di Zoom ini. Selamat istirahat, teman-teman semuanya. Terima kasih. Yuk, kasih Bu. Oke, sampai nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.